Saya, Indri Antika, yang pernah mengabdi menjadi bidan. Suatu hari, aku disadarkan betapa berharganya waktu bersama keluarga. Sampai akhirnya, aku memutuskan keluar dari pekerjaanku untuk berjuang bersama mendampingi suami di bisnis nasa ini. Terima kasih, nasa. Bersamamu, aku mendapatkan kebahagiaan. Dunia tidak pernah aku dapatkan. Tetap berpenghasilan dan menikmati kebebasan waktu bersama keluargaku. Saya, Indri Andika, beserta keluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-19 untuk PT Natural Nusantara. Semoga tetap berjaya, tetap bermanfaat untuk sesama. Satu hati, satu visi, tetap adaptasi, tetap kolaborasi untuk raih prestasi.